Analisa Euro, USD tanggal 4 Februari tahun 2022 Euro, USD berusaha melanjutkan momentum positifnya dengan mencoba bergerak naik ke sekitar area resistance 1.14800 Cermati pergerakan Euro, USD jika terus bertahan di atas level support 1.14000 Karena ada potensi Euro, USD terus bergerak naik ke sekitar area resistance 1.14800 Sebaliknya waspadai jika Euro-US diberbalik turun dan bertahan di bawah area 1.14000. Karena ada potensi Euro-US diberbalik bergerak turun ke sekitar area support 1.13464. Sekian analisa Forex untuk tanggal 4 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda, silakan hubungi 081212.